Nah ini kawan seragam terbaru untuk corporate ASN 2022 Sejarah panjang untuk bisa sampai mengenakan baju ini berpuluh-puluh tahun saya mendambakannya ini adalah baju pertama saya kebanggaan saya menjadi ASN di awal pertama menempuh karir sebagai ASN nah, ada tiga seragam selama saya menjalani karir sebagai ASN dan ini adalah seragam pertama kemudian di beberapa tahun berikutnya ada pergantian seragam Korpri untuk ASN seperti apa seragam kedua yang saya kenakan setelah ini kita lihat berikutnya nah ini ya teman-teman seragam Korpri ASN kedua yang saya kenakan semasa berkarir logo tetap tidak berubah hanya motif dan bahan dasar kain semua nyaman dipakai di tahun 2020. Dua awal, ada pergantian kembali dari seragam yang satu ini ke seragam berikutnya. Seperti apa seragam yang terbaru di? Tahun 2022 untuk korpri ASN. Next, kita lihat video berikutnya. Nah ini kawan seragam terbaru untuk korpri ASN 2022. Ada motif baru di logo korpri nya. Sekarang berwarna coklat, tidak lagi hitam ya dasar biru tetap mendominasi dari awal pertama kali saya mengenakan seragam korpri ini tanpa ini lebih hidup ya lebih cerah ada logo korpri berwarna coklat yang ikut menyemarakan motif dari dasar kain yang berwarna biru semoga saya tetap bisa mengabdi sebagai abdi masyarakat sebagai ASN mampu mencerdaskan anak-anak bangsa dan tetap istiqomah sabar kunah, dalam menjalani uh, karir sampai nanti masa paripurna saya tiba terima kasih yang sudah menonton review seragam korpi ASN dari tiga dekade yang saya kenakan selama menjalani masa kerja terima kasih bantu saya untuk tetap kawan-kawan mendukung melalui subscribe like, komentar maupun share-nya terima kasih sudah menonton sampai bertemu lagi di konten saya berikutnya